Yeah uh -oh. hancurkan masa depanmu Bila ingin kau tampil sebagai jagoan Lawanlah sama Perang sampah-sampah Indonesia terbelakang, ributlah bilang-bilang, beribut sama Mencari jawab apa penyebabnya Mungkin dia hanya sekutang Dari Makan Masa-masa belajar jangan hancur Sampai jumpa